Alhamdulillah iladhi nikah wa harma shifa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad an abduhu wa rasuluhu la nabiya ma'nah Allahumma salli wa sallim wa merika'ala muhammadin nabiya al wa ala alihi wa ashabihi akjimain amma ba'ad Fakal Allahumma ta'ala fi kitabihi al-karim ma'amudu billahi minasyaitonil rajim Ya ayuhan na sukin na kholat na kuming takari waunsa wajallah unsuu bawa li ja taarofu inna akromakum inda Allahi atkaufu alimun khabir al ayat suratul alaq. beserta ibu Halimah yang saya hormati tidak lupa Ananda Rahman yang saya hormati dan juga seluruh sanak famili handai tolan dari keluarga Bapak Asrofi dari Palembang yang saya hormati Bapak Ari dan juga yang lainnya. Saya tidak lupa seluruh hadirin yang sama-sama saat ini berada di tempat ini. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Dalam rangka bersilaturahmi serta menyaksikan kelak akan digelar, yaitu acara yang begitu sakral, yaitu akad nikah antara dua insan manusia, yaitu antara Ananda Rahman beserta Ananda Femi. Jadi, suci yang akan mereka catat dalam kehidupannya. Tidak lupa, sholawat bersama salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in yang akhirnya sampai kepada kita semua. Semoga kita senantiasa tergolong kepada umatnya yang loyal terhadap ajarannya. Amin. Ya Allah. Ya Amin. Bapak ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Asrofi beserta keluarga besar dari Palembang, saya berdiri dan berbicara di hadapan Ibu Bapak semua sambung lisan atau mewakili dari kakak saya yaitu Bapak Akan Haryana besar bersama Ibu Evi Ohayati diberi mandat saya untuk menerima rombongan dari Palembang ini barusan wakil dari rombongan dari Palembang yaitu Bapak Hari telah menyampaikan maksud dan tujuannya yang begitu jelas dan singkat. saya juga rupanya harus sama-sama singkat. Karena yang barusan juga Pak Ari sudah singkat. Mohon maaf untuk diingat kalau agak terlalu panjang ya. ya. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi ibu pembukaan saya sudah membacakan salah satu surat dalam Alquran, ya Ayuhan Wahai manusia, Inna wa Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Ada de Rahman, ada juga femi. Dari laki-laki dan perempuan. Wajallah sungguh bahwa dan kamu aku juga menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada suku Palembang, mungkin apa ya? Kombring, bayar. Tadi Kombring. Ada suku Kombring, ada suku Sunda, ada suku Jawa Madura. Ini suatu bukti bahwasanya Firman Allah tersebut sudah nyata. Allah menciptakan laki-laki perempuan. Ada derahman, ada femi. suku bahwa Kabailah bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ada Kombring, ada Sunda. Lita Arofu, tujuannya untuk saling berkenalan. Saya dengan Pak Asrofi itu kenal sekitar 3 bulan ya Pak ya, waktu kita lamaran, Pak Pak Asrofi lamaran, dia Rahman Mungkin asalnya kita nggak kenal. Antara Ananda Rahman dengan Femi, mungkin lima tahun ke belakang belum kenal. Dengan berbeda-bedanya tersebut akhirnya mereka diperkenalkan. Lita Arofu untuk saling berkenalan yang akhirnya tujuannya adalah puncaknya mereka ingin membina rumah tangga dengan janji suci yang telah dipertemukan oleh Allah yang insya Allah mungkin sebentar lagi akan kita saksikan sama-sama Di samping itu saya juga atas nama kakak saya Bapak Aan mohon maaf atas kekurangannya dari kami yang tentu banyak kekurangannya kepada Pak Asrofi beserta rombongan kami mohon maaf apabila dari penerimaan kami ini kurang sempurna di hati ibu bahwa sekalian karena banyak faktor pak faktor yang pertama karena memang keterbatasan kami yang segini adanya ingin hati itu pemeluk gunung tapi memang tangan kita tak sampai banyak kekurangan-kekurangan dari keluarga kakak saya bapak mungkin dalam hal penerimaan ini yang kedua juga karena mungkin pak faktor suku yang berbeda menurut keluarga kami di sini oh ini yang bisa mengistimewakan kamu, berhubung suku yang berbeda, budaya yang berbeda, tradisi yang berbeda, tapi itu mungkin lain penerimaan untuk orang komunitas itu ya. Ini juga salah satu mungkin yang kurang nyaman di hati sekalian. Kami sekali lagi mohon maaf apabila dari penerimaan kami kurang istimewa di hati para Bapak, khususnya dari komunitas. Yang ketiga karena memang ini faktor global, yaitu Masa pandemi Segala sesuatu sempat terbatas Segala sesuatu kita tidak bisa Sempurna Tidak sesuai dengan keinginan kita Apabila itu kurang di hati ibu bapak sekalian khususnya dari Palembang, Kami sekalian ini atas nama kakak saya Bapak Anherjana bersama Ibu Eti Rohayati Mohon maaf yang sebesar-besarnya Meskipun demikian Semoga saja itu tidak mengurangi kesakralan Dari acara yang akan kita laksanakan Pada kesempatan pagi hari ini Ibu bapak sekalian yang berada di tempat ini khususnya Bapak Asrofi beserta keluarga dari Palembang. Insyaallah dalam waktu yang sebentar lagi sudah saya saksikan juga di belakang Bapak pencatat dari Kantor Urusan karena sudah hadir sebentar lagi Insya Allah apa yang De Abu Rahman inginkan yaitu melakukan akad nikah dengan keponakan saya dari di sini yaitu Femi. Insya Allah dalam waktu sebentar lagi akan kami laksanakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan agar tikah yang akan kita lakukan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan mereka berdua bisa menjadi keluarga yang sakitah bawa dah demikian saja sambutan dari saya atas nama dari keluarga calon mempelai wanita yaitu dari keluarga bapak harianan mohon maaf atas segala kekurangannya terakhir dari saya dari awal saja mendoakan mudah-mudahan kami dan Rahman yang sebentar lagi menjadi pengantin dada dalam keluarga yang sakinah mawadah warohmatullohi laka wabarokatuh wa Demikian maaf maaf atas kekurangannya. bisa bisabilha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.